akan membahas tentang berpikir cerdas atau smart thinking eh, meskipun perkuliahan ini bernama dasar-dasar filsafat tetapi ini yang menjadi topik pembahasan kita yaitu tentang bagaimana berpikir cerdas bagaimana menjadi eh, seseorang yang memiliki kemampuan untuk berpikir secara cerdas atau smart thinking nah kuliah ini adalah kuliah yang pertama atau video yang pertama akan nanti ada 14, eh, 13 video terkait dengan perkuliahan ini, dan pada hari ini kita akan membahas pada topik yang pertama, yaitu definisi dari smart thinking atau berpikir cerdas. Uh, sebelum kita masuk ke dalam materi perkuliahan, uh, uh, ada baiknya saya berikan reminder terlebih dahulu bahwasanya kuliah ini bukan kuliah filsafat, dalam artian kita tidak membahas tentang bagaimana seorang filosof berpikir, atau bagaimana seorang filosof itu memiliki pendapat, menyusun pendapatnya, dan sebagainya. Bukan, akan tetapi kita berpikir tentang bagaimana seseorang itu harus berpikir cerdas. Apa yang harus dia lakukan, dan apa sebetulnya fungsi dari berpikir cerdas. Serta bagaimana melekatkan skill kemampuan untuk berpikir cerdas tersebut pada diri kita. Pada hari ini, di topik pertama ini, kita akan berbicara tentang 3 hal yaitu tentang smart thinking itu sendiri, apa itu smart thinking atau berpikir cerdas, kemudian mengapa smart thinking atau berpikir cerdas itu penting, dan yang ketiga adalah apa yang harus seorang lakukan apabila dia ingin melakukan aktivitas berpikir dengan cerdas, apabila dia ingin melakukan smart thinking itu sendiri. Nah, kita mulai dari topik yang pertama, dari pembahasan pertama yaitu apa itu smart thinking. Uh, Mungkin kita kadang-kadang mengenal istilah smart thinking ini dengan e, istilah yang lainnya yaitu misalnya logical thinking atau critical thinking. Ini pada hakikatnya sama saja sebetulnya, sama-sama berpikir cerdas. Lalu, apa sebetulnya sih smart thinking itu? E, dalam kehidupan sehari-hari, acap acapkali seringkali kita mendapatkan berbagai macam pilihan, atau hal-hal kita dihadapkan pada berbagai macam pilihan yang harus kita tentukan salah satu kita harus memilih yang mana, yang ini atau yang itu dan sebagainya. Kita ambil contoh, misalnya Anda sudah masuk usia-usia untuk e, dapat mengikuti pemilu, misalnya Anda harus menentukan pilihan mana partai yang Anda akan pilih, mana calon yang akan Anda pilih. Anda harus ikut memilih atau tidak, bahkan itu pun sebuah pilihan. Ya, ini sebuah pilihan yang terkait dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Uh, ini adalah sebuah pilihan, dan Anda harus bisa memilih hal tersebut dengan penuh pertanggungjawaban. Dalam artian, gak asal milih, misalnya kita hanya karena alasan emosional, alasan karena dekat terhadap, misalnya seseorang atau apa, dan sebagainya, atau dipengaruhi orang dan sebagainya. Kita kemudian menentukan pilihan. Demikian juga dengan pilihan kita, ketika kita, misalnya, oh, saya ingin memilih paslon yang ini, dalam misalnya pemilihan presiden, dalam pemilihan kepala daerah misalnya kita menentukan pilihan itu juga membutuhkan uh, suatu penentuan yang tidak melibatkan emosional kita membutuhkan uh, keputusan yang sangat-sangat objektif dan keputusan yang sangat-sangat yang baik sekali yang harus kita berikan pada saat kita memilih ini dari skala besarnya dari skala kecilnya kadang-kadang misalnya ketika hari ini Anda ingin ngajak Anda uh, ngajak uh, pacar Anda misalnya Uh, untuk misalnya nonton Maka film seperti apa yang akan anda pilihkan untuk pacar anda Apakah action, ataukah horor ataukah apa Nah ini harus ditentukan dengan uh, penuh pertimbangan Bukan asal-asalan, bukan juga emosional Karena bila salah, maka bisa jadi malah hubungan anda yang nanti jadi diberantakan Gak nah, harus misalnya ada pacar anda bawa kepada film romantis dan sebagainya Atau mungkin anda tidak ingin ngajak pacar anda ke bioskop untuk nonton, tetapi anda ingin mengajak dia driving misalnya keliling kota, maka driving seperti apa, ke arah mana, kenapa dipilih seperti itu, itu emak sebuah pilihan yang membutuhkan pertimbangan yang sangat masak sekali. Nah, menurut Matthew Allen di dalam bukunya Smart Thinking Skill for Critical Understanding and Writing dia mengatakan seperti ini, bahwasanya yang disebut dengan smart thinking adalah relate thinking to knowledge and information, what we think about, and the process of communicating our ideas either in written or oral form. Yang dia maksud adalah bahwasanya kemampuan smart thinking adalah kemampuan untuk menghubungkan antara berpikir dengan pengetahuan dan informasi. Otomatis pengetahuan dan informasi ini adalah terkait dengan apa yang sedang kita thinking atau sedang kita pikirkan. Jadi ketika kita melakukan proses berpikir, itu kita menggunakan pengetahuan dan informasi sebagai bahan untuk kita berpikir. Dan disertai juga dengan proses komunikasi, ya mengkomunikasikan ide-ide tersebut, baik dalam bentuk tertulis maupun dalam bentuk bentuk oral atau bentuk verbal nah ini adalah proses ini adalah smart thinking menurut Matthew Allen nah, ini definisi sangat bagus sekali karena dari definisi ini berarti kita bisa mendapatkan beberapa hal smart thinking adalah kemampuan mengetahui bagaimana cara menyusun dan mengungkapkan ide-ide kemudian menyusun struktur hubungan antara fakta dan bukti dengan logika Ya, fakta dengan bukti dan bukti tadi, dengan logika terkait dengan hal yang kita sedang pikirkan. Kemudian, merencanakan metode pengkomunikasian ide tersebut supaya mudah dipahami. Kemudian yang keempat, memastikan semua hal yang terkait dengan topik sudah terliputi. Artinya apa? Segala hal yang ingin kita komunikasikan tadi sudah tersampaikan atau tidak. Kita mampu untuk mengecek itu tadi sehingga tidak ada ketika kita mengkomunikasikan ide tersebut kemudian eh tunggu tunggu tunggu dulu saya mau ngomong nambah lagi terlalu banyak tambahan-tambahan ini menunjukkan bahwasannya dia tidak memiliki kemampuan smart thinking kemudian yang terakhir mempresentasikan ide tersebut dengan baik baik itu dengan secara tertulis maupun dengan melalui lisan dia dapat berbicara dapat mengungkapkan idenya dengan baik ini adalah bukti dari kemampuan seseorang untuk smart thinking atau berpikir cerdas Nah, ketika kita melakukan mampu melakukan proses smart thinking ini tadi, otomatis akan sangat berguna sekali di mana bergunanya? ketika Anda bekerja misalnya, atau Anda bekerja di dalam tim misalnya, Anda akan dibutuhkan, Anda akan membutuhkan sekali kemampuan untuk bagaimana mengungkapkan ide yang ada di kepala Anda kemudian bagaimana menyusun ide tersebut Sebelum kita mengkomunikasikannya. Bagaimana menyusun ide, pikiran, gagasan tersebut secara baik, secara logis. Sehingga ketika kita mengkomunikasikan ide tersebut, kita mengkomunikasikan apa yang kita ketahui tersebut, maka kita dapat mengkomunikasikannya dengan baik. Sehingga tim pun dapat bekerja dengan baik juga. Bahkan tidak hanya dengan itu. Ketika Anda misalnya berjiwa, saya misalnya berpikir, saya bukan seorang ilmuwan. Saya bukan pekerja kantor, saya ingin bisnis saja. Berarti saya nggak butuh kemampuan smart thinking dong sebetulnya. Ini salah. Kenapa? Misalnya Anda menggali ide. Bagaimana cara menghasilkan uang dengan baik atau Anda ingin berwirausaha, Maka Anda kemampu membutuhkan kemampuan untuk berpikir cerdas. Kenapa? Anda harus menggali informasi yang ada pada diri Anda, pada sekitar Anda, untuk diramu, sehingga Anda mendapatkan bagaimana bentuk bisnis yang cocok yang akan berhasil, kemudian yang akan menghasilkan, yang ada prediksi yang bakal menghasilkan uang sekian banyak. Nah, kemudian enggak hanya sampai di situ. Kalau Anda membutuhkan dana misalnya, Anda membutuhkan modal, maka Anda dapat mengkomunikasikan ide bisnis ini kepada orang lain. Ketika Anda bisa meng mengkomunikasikan ide bisnis tersebut kepada orang lain, dan orang lain tersebut tertarik untuk mendanai Anda, maka bisnis Anda akan semakin besar. Nah, ini buktinya bahwa smart thinking itu tidak hanya berguna bagi seseorang yang terlibat atau terjun di dunia akademisi, peneliti, dan sebagainya. enggak, tetapi adalah sebuah skill yang dibutuhkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Para pendiri startup, misalnya, mereka itu memulai proses bisnis mereka dengan proses smart thinking. Melihat peluang-peluang bisnis apa yang kira-kira dapat dilakukan oleh mereka untuk menghasilkan bisnis dan sangat tepat sekali. Kita lihat Gojek, kemudian Grab dan sebagainya, atau eh, dapat kita lihat startup-startup yang besar misalnya Tokopedia, kemudian eh, eh, kemudian Traveloka dan sebagainya. Ini adalah contoh-contoh bagaimana mereka mampu mengkritisi kondisi, membaca kondisi dengan segala informasi yang mereka miliki untuk kemudian mereka menyusun ide. Di bisnis yang sangat luar biasa, yang kemudian mereka komunikasikan kepada orang lain untuk mendapatkan bisnis, untuk mendapatkan dana dan modal. Nah, meskipun tadi sudah saya uraikan bahwasannya ada penting sekali kemampuan smart thinking ini tadi di dalam kehidupan kita sehari-hari, tapi sekali lagi kita coba kaji mengapa smart thinking itu penting. Nah, kalau kita lihat uraian dari Matthew Allen. Smart Thinking, ya, di dalam buku dia Smart Thinking, Smart Thinking itu akan membantu kita, akan membantu kita mencari tahu di mana dan bagaimana kita mendapatkan informasi yang kita butuhkan. Kemudian, menentukan mana informasi yang relevan dengan yang akan kita ungkapkan, atau ide-ide kita. Kemudian, memahami hubungan informasi tersebut dengan apa yang kita ungkapkan. Kemudian yang keempat, mengidentifikasi kapan kita membutuhkan tambahan informasi untuk semakin memahami hal yang kita ungkapkan. Nah, ada empat hal menurut Matthew Allen yang menjadi titik penting dari, dari smart thinking, yaitu smart thinking itu membantu kita, ya, kemampuan, skill smart thinking itu membantu kita di dalam empat hal ini tadi. Yang pertama, mencari tahu di mana dan bagaimana kita bisa mendapatkan informasi yang kita butuhkan, yang kedua, menentukan mana informasi yang relevan dengan yang akan kita ungkapkan. Yang ketiga, memahami hubungan informasi tersebut dengan apa yang akan kita ungkapkan. Yang keempat, mengidentifikasi kapan kita membutuhkan tambahan informasi yang yang akan kita e, terhadap hal-hal yang akan kita ungkapkan. Ini sangat penting sekali. Ketika kita misalnya mendapatkan sebuah permasalahan, kita memiliki ide maka kita yang yang kita butuhkan pertama kali adalah kita membutuhkan informasi ide ini kira-kira akan berjalan bagus enggak atau ide dalam mengembangkan ide ini kita butuh apa sebetulnya nah informasi-informasi tersebut yang sangat berguna di dalam pengembangan ide tersebut atau bahkan mengeluarkan ide itu sendiri itu harus kita berikan informasi tambahan harus kita tambahkan informasi nah kemampuan yang pertama kali dibutuhkan adalah kita tahu kita harus mencari informasinya di mana? Dan seperti apa informasinya? Bagaimana, seperti apa, di mana kita nyari informasinya? Itu harus ada kemampuan ini. Karena kalau tidak, kita akan mencari informasi sebarangan dan kita mendapatkan informasi yang salah. Sehingga ada yang namanya salah informasi, mis misi komunikasi dan sebagainya. Di awal di sini. Ya. Apalagi di zaman sekarang, di mana informasi ada di mana-mana, data ada di mana-mana ya kita tidak tahu entah itu informasi itu benar atau salah itu informasi yang real atau yang hoax misalnya yang dapat kita akses dengan mudah sekali ketika kita misalnya menggunakan smartphone menggunakan komputer terkoneksi dengan internet maka informasi itu ada di mana-mana segala jenis informasi yang anda tidak butuhkan pun ada informasinya nah ini kondisi yang seperti ini sangat sekali membutuhkan kemampuan kita untuk berpikir cerdas kenapa? karena kemampuan berpikir cerdas atau smarting ini akan membantu kita di dalam membedakan, oh berarti informasi ini saya harus dapatnya ini kalau saya butuh informasi tentang ini saya nyarinya di sini tidak, sebagainya tidak asal-asalan nah, ini terutama ketika di perkuliahan misalnya Anda diminta untuk mengerjakan tugas oleh guru Anda ya, kemudian anda salah mendapatkan informasi, otomatis yang akan jadi tugas Anda akan berantakan, ya. Nah, kesalahan mencari informasi inilah yang yang banyak sekali terjadi. Kemudian, kemampuan yang berikutnya yang dibimbing oleh smart thinking adalah kemampuan menggabungkan atau memikirkan apakah hubungan antara informasi yang sudah kita dapatkan tadi dengan ide yang kita gagas. Ya, tadi kita dapatkan informasi A, Kemudian, B, kemudian C, lalu apa kaitannya ini semua dengan ide yang sedang kita gagas? Bagaimana menghubungkannya, menghubungkannya? Bagaimana melogikannya, melogikan, dan sebagainya? Ini kemampuannya akan dibimbing oleh smart thinking. Kemudian, ketika kita sudah mendapatkan begitu banyak informasi, kemudian kita melakukan pelogikaan atau kita analisa apa keterkaitan antara informasi-informasi tersebut dengan ide yang kita gagas maka benar kita membutuhkan, oh saya butuh informasi tambahan informasi tambahan seperti apa, di mana mencarinya, dan sebagainya kemampuan smart thinking juga membimbing kita atau memberikan kepada kita kemampuan untuk mengolah hal tersebut oh sebetulnya kita butuh informasi lagi ini butuh informasi ini lagi, sehingga kesimpulan yang kita akan keluarkan nanti benar, -benar kesimpulan yang sangat-sangat komprehensif Bukan hanya kesimpulan yang setengah matang, tapi benar-benar kesimpulan yang kuat. Dengan kata lain, kemampuan mencari informasi, kemudian memilah informasi, dan mengolah informasi, ini adalah kemampuan-kemampuan yang dibimbingkan atau ditempelkan kepada kita apabila kita memiliki skill smart thinking atau berpikir dengan cerdas. Nah, Kemudian apa yang harus dilakukan untuk melakukan smart thinking? Kita harus melakukan apa nih untuk kita dapat dikatakan, oh kamu punya skill smart thinking. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Akan tetapi yang paling mendasar adalah pertama kita mampu mempertanyakan sesuatu. Ya kita mampu mempertanyakan sesuatu atau kita sebut ask question. Kemudian yang kedua kita mampu mencari informasi untuk menjawab. Pertanyaan tersebut, atau seek information Seek out information, ini kemampuan ini Ketiga, mencari korelasi antara informasi tersebut dengan informasi yang lain Dan dengan pertanyaan yang kita ajukan ya, Atau yang kita sebut dengan make connections Kemudian, yang keempat, memahami semua secara komprehensif Sehingga didapatkan jawaban serta mampu mengevaluasi jawaban yang sudah kita dapatkan untuk dikoreksi atau dipertanyakan kembali. Ini ada disebut interpret and evaluate. Jadi ada empat kemampuan atau empat hal yang mendasar yang harus dimiliki oleh seseorang untuk dapat berpikir secara secara smart. Nah, empat hal ini harus dimiliki oleh seseorang. Dengan salah apa? Membiasakan diri. Kita membiasakan diri kita dengan empat hal ini. Kalau kita uraikan, kita harus membiasakan diri kita untuk bertanya tentang sesuatu ya, Tidak termakan pada common sense Kalau misalnya ini pasti begini dong gitu. Kita tidak termakan isu Kita tidak termakan sesuatu yang kita tidak ketahui Asalnya dari mana, buktinya apa Landasan berkiranya apa Landasan uh, secara sainsnya apa nih Dan sebagainya Kadang-kadang ketika kita misalnya uh, Datang ke uh, misalnya sedang jalan-jalan Kemudian ada misalnya orang jualan obat, Mbak, kalau Anda minum obat ini, nanti Anda akan jadi pintar. Anda bisa, nggak hanya, Anda nggak langsung, oke okay deh saya beli biar saya pintar, enggak, tetapi Anda tanyakan, ini obatnya dari apa? Siapa yang membuktikan bahwasanya kalau saya minum obat ini, nanti akan jadi pintar, dan sebagainya. Pertanyaan-pertanyaan nah, seperti itu. Sikap kita tidak mudah terjerumus pada common sense, pada pemikiran-pemikiran yang tidak berlogika, yang tidak punya dasar, dan sebagainya, ini adalah modal dasar Anda di dalam berpikir secara secara smart sehingga pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan itu pertanyaan-pertanyaan yang memang bagus pertanyaan-pertanyaan yang sangat bagus kemudian ketika kita mampu untuk mencari informasi itu berarti kita harus telaten dan sabar ini skill yang berikutnya jadi modal dasar ketika kita ingin berpikir secara kritis yaitu kita harus telaten dan sabar kita telaten dan sabar di dalam mencari informasi, membaca informasi tersebut dan sebagainya. Kadang-kadang seseorang itu sikapnya terburu-buru. Dia sudah dapat satu dua informasi, padahal informasi itu, itu belum penuh dia baca atau belum penuh dia pahami, dia sudah terburu-buru mengambil kesimpulan. Nah ini yang sangat, sangat eh, tidak smart, ya, sangat tidak tidak smart. Kemudian Ketika kita mencari korelasi antara informasi-informasi tersebut dengan hal yang uh, kita pikirkan, maka ini dibutuhkan mudah sikap kreatif. Kita menggunakan imajinasi kita, logika kita, di dalam kita memahami hal-hal tersebut untuk saling terkait. Ya, apa hubungan antara itu semua? Itu sangat dibutuhkan sekali uh, kreativitasan. Nah, kemudian kita melakukan atau kita memiliki sifat interpret dan evaluate itu berarti kita merelatifkan diri kita sendiri artinya apa kita ketika kita mau sudah mencapai pada suatu tataran mendapatkan informasi yang cukup dan kita sudah memiliki kesimpulan maka kita tidak mengatakan saya benar karena salah atau saya yang pasti benar anda yang salah enggak tapi kita bisa mengatakan sesuatu bisa salah dan saya juga bisa salah Oleh karena itu mari dievaluasi lagi Pada posisi mana informasi saya salah Pada posisi mana logika saya salah Dalam memahami sesuatu Bisa jadi orang lain yang salah Bisa jadi saya juga salah Artinya kita relatif Kita bisa benar bisa salah Orang lain juga bisa benar dan bisa salah Nah sikap Sikap keras kepala Yang selalu mengatakan saya pasti benar Anda pasti salah ini sikap yang tidak smart Jadi Anda kalau ketemu dengan orang yang berpikir seperti itu Maka itu sudah cukup menjadi bukti wasanya Anda tidak smart Karena seseorang yang berpikir secara smart, secara kritis Itu serau, selalu merelatifkan dirinya sendiri Hari ini saya bisa benar, besok bisa salah Tahu hari kemudian bisa benar lagi dan sebagainya Karena apa? Tergantung informasi yang kita dapatkan Dari ke hari ke hari yang semakin bertambah. Nah, ini sangat penting sekali Baik, cukup di sini sampai di sini kuliah kita hari ini. Dan ada tugas bagi anda sebagai latihan. Saya akan meminta anda untuk menceritakan momen di mana anda pernah melakukan ask question, seek out information, make connection, dan interpret and evaluate dalam kondisi dan bagaimana hal tersebut terjadi. Misalnya ceritakan pada suatu ketika anda e, diskusi dengan teman, kemudian dia anda mempertanyakan hal apa. Kemudian anda cari informasi apa, koneksikan apa seperti apa dan sebagainya. Kemudian anda diskusikan dan evaluasi seperti apa dengan teman-teman anda. Ceritakan saja eh, kejadian tersebut di eh, Edmodo, di kolom Edmodo yang sudah tersedia di perkuliahan ini. Baik, terima kasih. Saya cukupkan kuliah kita pada hari ini sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.